Oke, okay. bang, oke. Okay. Ini 56 kan tadi. Coba kita hitung dari sini. 55 56 bismillah 32 ya, bisa dapat 2 kali multi. Saya. Masih belum, ini dapat bintang 4. Eh, enggak, bintang tiga ternyata. Oh, bintang empat ya? Oh, bintang tiga ternyata, dan bintang empat itu masih belum. pencet pencet dah Iwi onlus-lus bala ni pun lah datang lah sebelum 6 5 8 5 9 berarti ini 60 60 Ada eh, berapa tuh? Eh, enam puluh ya? delay satu jam. tapi udah enam puluh? sembilan? aduh, gue lupa lagi. dan gua, anu dulu. <tik> ya, ini enam puluh. pastilah dapat lah enam puluh. aduh, belum dapat. Oke, okay, berarti ini abis ini multi. Dalam teluk pun, lebih harus banget, nih. Berdebatin nih orang. Bismillah, langsung dua ambiciknya. Bismillah. Purna hamba barik lana firman rezok tanu kinon Masih belum, masih belum, masih belum. Menurut oh, Perpela lagi, mau dicari antri malah di sini. 60, 70, 71 Masih ah, belum Sudah juga guys <laughs> tujuh tujuh puluh satu ini tujuh puluh dua an bintang 3 ini 73 Oh, ini kayaknya nih 73 Please Oh, belum. Halo Halo, ganyo perah Ganyo perah, ganyo perah 73 Masih belum, cowok. 73 cowok. Ini game mau ngapa dah Sempet Red opsi sih Emang kampret ini. nadin ambil, nadin ambil, ambil. Oh ya di sini kan cara lihatnya kayak gini 28 29 Yang dia look satu, hai, hai, hai, hai, hai, Kenapa <laughs> sempat anjir? Jemput dulu Wah gitu. oh, Ini kayaknya pertanda anu ya. Kita udah bau, itu biar wangi cium dengan hidung. di perhatian banget pom pom. lanjut empat puluh masih belum dapat tuh. layar rampas merun. Sampai selamat nih akun Laikun semua. Oke yang terakhir Nanti terlanjut lagi 73 ya eh. ini 74 nih Nah ini harus bisa sih ini bintang lima nih guys. Di bintang lima nih. Tapi nih. Oh. Coooy. Sudah siap. Coooy. nggak dapetin Clara aja, destruksi sembunyi, dapet Clara aja, <tuh. <tuh. tujuh puluh, tiga, tujuh puluh empat. balik lagi ya dari <tuh>.